wanhar asalnya ialah inhar apa maksud inhar sigah fi'il amr maka menyembelihlah kamu nak sembelih nak sembelih apa sembelih orang ke sembelih apa sembelih binatang korban lah jadi asal inhar ni bila di situ ada wawul ataf jadi fashalli lirabbika wanhar waw ataf baik bila sebut kata berkorban di sini Allah guna lafaz Inhar Dalam bahasa Arab Inhar ni menyembelih binatang Betul Tetapi di sisi orang Arab ni perhati betul-betul Kaedah menyembelih ni bukan satu Di sisi orang Arab Kaedah menyembelih ada tiga Bahkan tiga-tiga kaedah ni disebutkan dalam Quran Pertama dalam surah ni kita jumpa kalimah Inhar nahar tu juga sembelih yang kedua kita akan jumpa dalam Quran kalimah az-zabhu ataupun selalu disebut az-zabihah, zabih juga sembelih. Kita akan jumpa kalimah al-aqr juga sembelih. Jadi bila semua sembelih kenapa kalimah ni berbeza? Dah an-nahar sembelih, zabhu sembelih, aqr sembelih. Apa yang membezakan dah semua sembelih? Baik. Maksud an-nahru ni An-Nahrul, dia beza apa? Dia beza teknik menyembelih itu saja. Teknik menyembelih. Dalam kaedah dan teknik An-Nahrul ini, cara sembelih dia biasa hanya melibatkan binatang yang namanya unta. Sebab cara sembelih ni ialah dengan cara menusuk sesuatu yang tajam di leher binatang yang kita ini ya? nak sembelih. Contoh unta tu tinggi. Jadi, bila unta tinggi ini, salah satu kaedah sembelih dia, kita gunakan benda yang tajam. Contoh, tombak yang tajam. Pisau yang tajam. Cara dia, kita pergi duduk dekat berdiri dengan leher haiwan yang kita niat nak sembelih, kita tusuk, kita cucuk. Jadi, bila kita tusuk dan cucuk tadi, menyebabkan keluarnya darah daripada tempat yang kita tusuk tu darah tu mengalir keluar, sehingga binatang tu mati dalam keadaan demikian. Ini salah satu cara penyembelihan yang disebutkan dalam al-Quran an annah. Jadi hak ni paling simple dan mudah kerana apa? Kita tak perlu guna banyak orang. Sebab kita seorang pun cukup dah. Pihiduk tepi unta tu cucuk saja. Hak selalu ni kita kena guna tenaga ramai yang dikerah nak apa? Nak bagi tu balik binatang tu macam kita duk buat kat tempat kita tu. Ai berapa orang? Sepuluh. Eh, tak cukup ni. Besar lembu ni macam bulldozer ni jadi kena berapa? lima belah nak bagi tumbang, ni tak payah kita seorang saja, duduk pergi cucuk pernah tengok tak cara ni? kena banyak buka video-video tengok arah menyembelih jangan dia, pi dekat pak, dia cucuk keluar darah tu unta tu masih dalam keadaan berdiri lah, tapi darah tu, duduk keluar baik, tu yang pertama yang kedua, az -zabah. ataupun disebut sebagai Az-Zabihah ni hak macam kita duduk buat tu macam kita duk buat masuknya lembu, kambing, biri-biri atau yang seumpama dengannya, masuknya dengan cara kita kena perebah binatang tu. Kena perebah ada setengah tu kalau ada kekuatan tak mampu ikat dulu. Macam orang Arab ni biri-biri tu dia sekor ja. Eh dia sekor pula dah. Biri-biri tu dia seorang saja. Dia kepik celah tu, dia kepik celah ni padang dia seorang ja. Arab kan. Kalau kita kadang-kadang oh hak baru nak belajar ni, oh penuh Beri-beri sekot, 5-6 orang kena pegang. Berhati-hatinya kita. Baik. Hakni ini dengan cara direbahkan, kalau tak mampu lagi diikat, kemudian ditenangkan binatang tu, cara yang disebut azabhu atau zabihah ini, ialah dengan memotong. Dengan menggunakan perantaraan pisau ke golok ke benda tajam yang lain, yang sehingga daripada potongan tersebut, memutuskan urat halkum dan jalan pernafasan dia. Hak biasalah tu boleh faham ha? Bentuk yang kedua, yang kita buat Itulah az-zabih Az-zab Manakala yang ketiga Ialah al-aqad Apa dia al-aqad ni? Ha, okay. Contoh contoh dalil az tu Boleh tengok kisah Nabi Ibrahim ketika nak menyembelih Anak dia, kan Allah sebut dalam Quran Dalam surah As-Safat Ayat 107 tu وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ azim dan kami tebus Kami tebus apa? Ismail itu kan? Bizzabahim Satu penyembelihan yang azim Penyembelihan yang besar Di situ Allah guna kalimah Bizzabahim Sebab cara nak disembelih tu Dengan cara Diletakkan Nak sembelih macam Hak kita sebut tadi Yang ketiga Akor Akor Cara akor ni Sebijik macam Cara hak pertama Cuma teknik dia berbeza Teknik annahar. Cucu, cucu, Teknik Al-Aqar Tebah Tebah Ambil pedang Zerah Ini Allah sebut dalam surah Al-Aqraf 77 Ketika mana Pembangkang-pembangkang Nabi Saleh Pibunuh unta mu'jizat Nabi Saleh tu Allah guna perkataan ni Fa'aqarun naqah Mereka telah membunuh unta betina tersebut Melalui cara Mereka tebah batang Uh, leher unta tersebut Fa'angqaru tu diambil menjadi satu istilah al -akur. boleh nampak tak tiga ni satu dengan tiga tu hampir sama An-Nahab cuma dicara dia menusukkan sesuatu benda tajam ke leher binatang manakala al tu kita tebah macam kita buat macam ni lah serap manakala hak yang kedua tadi Zabih hak biasa semelih-semelih semua teknik yang berbeza Teknik tu pun ada nama, jadi fahamkan betul-betul nama-nama tersebut. Takut, ialah Malaysia dia sebut semelih ya, dia tak kata apa kalau kita pergi tempat Arab, silat teknik tu, ha, jadi payah. Jadi contoh kita kata, kita nak suruh dia semelih kambing, takut kita guna istilah tu, istilah an -nahar. Jadi dia akan ketawa lah, oi hang ni takkan biri-biri pun nak An-Nahar, padan, padan apa, padan Zabeh tu lah, haa okey.